Halo teman-teman kembali lagi dengan saya di channel Mantolim air conditioner Salam sejahtera untuk semua ya teman-teman ya. Oke teman-teman video kali ini uh, untuk lanjutan pada video sebelumnya teman-teman ya Dimana kita menonaktifkan AC secara otomatis ya teman-teman ya. Sesuai waktu yang kita tentukan Nah di video kali ini kita akan mengaktifkan otomatis AC ya teman-teman ya secara otomatis ya teman-teman ya Jadi kita tidak perlu tekan-tekan tombol on-off nya lagi teman-teman kita, eh, kita tinggal setting ya teman-teman ya Kita tinggal setting eh, Waktu atau timer yang kita inginkan eh, Untuk supaya AC nya akan eh, Secara otomatis nyala sendiri ya teman-teman ya Nah bagaimana caranya ya teman-teman Teman-teman eh, silahkan simak Uh, jangan di skip ya teman-teman supaya lebih jelas ya teman-teman Untuk uh, penerimaannya teman-teman ya Oke okay. kita langsung saja teman-teman Mari kita mulai Nah di sini kita akan uh, setting di remote nya teman-teman ya Pada waktu yang kita inginkan Sesuai uh, waktu yang kita tentukan itu tombol timer on-nya, kita harus aktifkan dulu ya, teman-teman. Ya, nah, timer on-nya on kita sesuaikan waktu yang kita inginkan, atur dulu sesuai keinginan yang kita mau ya, teman-teman. Ya, nah, oke, okay. kita atur itu di timernya, itu kita uh, setting dulu, kita klik timer on-off-nya, lalu. Kita atur dengan anak panahnya, anak panah temperatur, ya teman-teman. Ya, anak panah temperatur untuk turun naik angkanya, teman-teman. Nah, kita atur ke kita tes dulu, teman-teman, supaya lebih cepat, ya teman-teman. Nanti, teman-teman, silahkan uh, dilanjut di rumah jika ingin mencoba, ya teman-teman. Ya, nah, jika ada tanda on-off-nya di sebelah kanan timer, teman-teman, maka sudah berfungsi, ya teman-teman. ya Nah, sudah berfungsi kita tinggal tunggu waktunya maka AC nya akan secara otomatis nyala sendiri ya teman-teman tanpa kita harus menekan tombol on off nya lagi ya teman-temannya ini kita setting secara otomatis jadi sesuai waktu yang kita tentukan ya teman-teman tidak perlu repot lagi waktu yang kita tentukan jika dia apa uh, sudah sampai waktu yang kita tentukan maka AC nya secara otomatis akan nyala sendiri ya teman-teman ini kita atur 10.30 ya teman-teman ya sekarang 10.29 bentar lagi nah waktunya sudah sampai 10.30 kita lihat sama-sama ya teman-teman apakah AC nya nyala sendiri atau tidak Nah, ternyata AC-nya otomatis nyala sendiri ya teman-teman ya Itu kita tanpa menekan tombol on off pada remote lagi ya teman-teman Nah, itu sudah betul settingannya Tinggal nanti jika teman-teman mau mengatur sendiri sesuai dengan waktunya Silahkan teman-teman atur sendiri ya teman-teman Sesuai keinginan waktu yang teman-teman inginkan ya teman-teman Oke, semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe, like, komennya teman-teman jika bermanfaat, tolong juga di-share ya teman-teman ya Terima kasih untuk supportnya selama ini Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman